Sampai si anggur merah mengganggu. kanlah si anggur merah namun yang hadir di sini merah mata delima saja aku dengar kerlap kerlip bintang seperti engkau pagari bulan di langit. Jangan sampai T.I. kanlah si Anggur